Shalom dan menjujuh teman-teman Permata GBKP dimanapun berada kali ini kita bersama di PA Permata GBKP yang terakhir di tahun 2020 dan kita berbicara tentang Natal apa yang Anda kerjakan. Mari sama-sama kita bermaca firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di PA Permata kali ini. Kita mau berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita, kita berdoa bagi Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kebaikanmu boleh kami rasakan dari hari ke hari, bahkan sampai dengan hari ini. Kami tahu bahwa pertemuan kami dengan orang-orang yang terkasih juga engkau masih perkenankan, sehingga atas apapun yang terjadi kami tetap mampu mengucap syukur atas itu semua. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapak di dalam surga dalam pertemuan virtual kami kali ini, kami juga mau bersama-sama mengetahui, memahami, mempelajari bagaimana sebenarnya Natal itu yang harusnya kami kerjakan. Berkatilah kami Tuhan di dalam PA Permata GBKP yang terakhir di tahun 2020 ini, agar nama Tuhan tetap yang kami muliakan dari apa yang kami dengarkan, dari apa yang kami nyanyikan, dari hal-hal yang kami kerjakan. Di dalam nama Kristus Yesus Kristus, Engkau juga yang memberkati seluruh perangkat yang ambil bagian. Amin. Pujilah Tuhan dengan hati yang gembira Dan nyatakanlah sukacitamu Gembira di hati, gembira di hatiku yeah. Yeah gembira di hati, gembira di, hati, di hatiku aku Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi Hilanglah susahku Tak mengerti apa maksud Tuhan Sebelum dengar Gembira, gembira, gembira di hatiku Di hatiku, gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Mila Lazus aku, tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku Gembira, gembira, gembira di hatiku. Suka cita di hatiku Di hatiku Di hatiku adalah suka cita Di hatiku diberikan Tuhanku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan yang di Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Adalah suka cita di hatiku Di hatiku, di hatiku Adalah suka cita di hatiku Diberikan Tuhan ku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Beberapa waktu yang lalu melalui Instagram Permata GBKP kita membuat satu dua buah pertanyaan terkait Natal di tahun 2020 ini. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kamu merayakan Natal di tahun 2020 ini? Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena kita tahu sendiri lebih dari setengah perjalanan PA Permata yang kita lakukan di tahun ini itu dilakukan dengan jarak jauh. Kita bertemu dengan segala keterbatasan. Dan pertanyaan tersebut direspon oleh beberapa teman-teman kita yang akan kami bacakan pada kesempatan ini. Iya. E, ketika ditanyakan hal tersebut, Amel.sep mengatakan bahwa buat aksi Natal untuk sesama supaya makna Natal terasa bagi permata dan sesama. Nah, apa aksinya? Mungkin sangat e, luas ya yang bisa kita lakukan untuk Natal kita kali ini. Dan ada juga yang merespon bahwa dari Junior Ginting 1234 tidak seperti biasanya katanya. Ya, tahun 2020 memang tidak menjadi biasa. Karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan perkenankan terjadi di tahun 2020 ini. Hmm, ada juga yang bilang bahwa kayaknya masih virtual. Ini dari Febri. Eh, sorry, Febi. Febi nih ya. Uh, dia bilang kayaknya masih tetap virtual. Iya. Dan kita juga akan melihat ada banyak perayaan-perayaan Natal yang dilakukan secara virtual. Ini Permata Runggun Bawang juga bilang tahun ini merayakan... Apa bisa merayakan Natal tahun ini? Gitu, kita selalu bisa merayakan Natal, tapi caranya yang menjadi fokus kita. Apakah kita mau undang keramaian? Oh, tentu saja tidak boleh. Tapi kalau Anda bisa merayakan Natal tanpa mengurangi makna Natalnya dengan keterbatasan yang ada, lakukanlah itu, gitu ya. Dan ada juga yang bikin lirik lagu "Indahnya Natal di Hatiku" ini dari Billy uh, yang menarik, ada satu orang. Yang ternyata Natal kali ini dari sibukkan dengan menjadi tim verifikasi di runggunnya. Semangat buat teman kami, warnisi tepu. Semoga uh, enggak salah-salah ya dalam memverifikasi, tetap fokus karena kerjaan verifikasi itu membutuhkan fokus yang cukup uh, besar. Uh, ada juga Noel yang bilang kalau dia akan ada aksi ke panti asuhan, ada banyak sekali respon, dan kami tidak bisa bacakan satu persatu. Dan kalau seorang pendeta yang satu ini bilang, "Gimana kalau kita merayakannya dalam sebuah perenungan?" Uh diajak kita, siapakah dia itu pendeta indah. Wah, terima kasih pendeta sudah mengingatkan kami semuanya untuk merayakan di dalam sebuah perendongan. Jadi teman-teman, teman-teman juga kembali tanya kepada diri masing-masing, bagaimana teman-teman merayakan Natal di tahun 2020 kali ini? Jawab di hati masing-masing, supaya kelahiran Kristus tidak menjadi sia-sia di kehidupan kita. Dosa membuat batas yang begitu luas antara Allah dan manusia, sehingga manusia membutuhkan juru selamat untuk Menjadi perantara yang baik, perantara yang tepat antara Allah dan manusia. Kuperlukan juru selamat.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 Ya Dan sekarang sudah bersama dengan kita Pendeta Mira Mutianta Berusi Pendeta Pemuda Permata GBKP, dan beliau yang akan berbagi tentang apa bahasan kita di hari ini pada PA terakhir di tahun 2020. Nah, Shalom Pendeta, boleh dipegang ya. mikrofonnya? Shalom. Nah hari ini beda pendeta karena PA kali ini kita buat lebih suasananya lebih cair karena dengan talk show. Ya. Uh, kita tadi udah dengar pembacaan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Teman-teman ya. juga sudah dengar bersama-sama. Dan uh, pendeta apa kabar hari ini? Karena gak, gak asik kalau gak tanya kabar dulu. Oh Puji Tuhan baik luar biasa. Puji Tuhan iya. baik luar biasa. Uh, pendeta ini udah November dan biasanya kita sudah sibuk sama kegiatan-kegiatan Natal. Hari ini beda tapi tetap aja. PA kita kali ini bicara soal Natal. Pertanyaan pertama aku, aku mau coba mengingat-ingat, pendeta pada saat tahun berapa mengalami kesibukan Natal yang sangat luar biasa? Iya, memang setiap momen Natal pasti... Kita sibuk ya? Iya, Pendeta. Di kepanitiaan-kepanitiaan. Aku teringat waktu masa-masa SMA itu 2002 2000 lah gitu. 2002. Oh, 2001, 2001, oh saya pikir tadi Pendeta nggak menyebutkan <laughs> 2000 berapa. Masih ingat, masih ingat. Nah, jadi itu ada Natal di sekolah, persiapan-persiapan ya. Okay. Lalu juga Natal waktu-waktu zaman SMA Pendeta itu masa-masa permata kan gitu hmm. di GBKP Namuri itu juga. Kalau udah dibilang sekolah pendeta dan juga ikut guru sekolah minggu dilibatkan jadi si acara kan gitu okay. kan persiapan persiapan acara konsep konsep dan sebagainya sampai setiap hampir setiap malam itu pasti keluar sibuknya bukan main. Jadi bisa dibilang ya, 2002 itu Natal paling padat yang harus dikerjakan seorang pendeta mira. Benar-benar okay. tambah lagi ketika udah jadi pendeta melayani mulai pikaris itu persiapan persiapan Natal itu ya kita menjadi Penghutbah gitu kan, pembicara. Oh kalau udah jadi pendeta, iya, justru udah betul. jadi penghutbah yang gak lagi seksi acara seksi gitu ya, acara. ya pendeta. <laughs> okay. Memang dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang ya benar-benar 24 jam itu kadang kurang gitu ya. Benar-benar benar, pendeta. luar biasa. Iya. Nah jadi, tapi hari ini, di tahun 2020 ini kita menghadapi cara merayakan yang berbeda. Mm -hmm. Nah teman-teman juga yang sedang di rumahnya, di tempatnya masing-masing, ber-PA bareng-bareng dengan kita ini. Juga coba berpikir, tahun berapa ya aku? benar-benar sibuk dan ternyata hari ini kesibukan itu sepertinya hampir hilang. Kalaupun ada ya caranya jauh dilakukan sangat berbeda. Nah, pendeta bicara soal Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mm -hmm. uh, di awal sekali langsung dikatakan bahwa ada seorang tokoh yang namanya Kaisar Augustus. Ya. Nah, uh, siapa sebenarnya Kaisar Agustus ini dan apa perannya dalam cerita kelahiran Yesus Kristus sendiri? Iya, memang ketika aku baca Lukas 2 ini Lukas 2 ini hampir setiap perayaan Natal ketika kita baca liturgi pasti ada itu ya. Okay. Liturgi ke depan ada kan. Nah, jadi aku baca-baca buku, aku selidiki, ternyata eh, Kaisar Augustus ini orang yang sangat berperan, dia sangat berprestasi ketika pemerintahan Roma ketika itu. Nah, jadi waktu pemerintahan Kaisar Augustus inilah ada sensus penduduk Sensus penduduk. Iya benar. Okay. Ketika itu, makanya administrasinya tertib di situ juga uh, ada orang-orang yang korup. Ya terungkap semua. Ya jalan raya dibangun. Nah, aku baca sejarah. Ternyata uh, nama Kaisar Agustus ini ketika aku baca ini aku catat tadi karena hmm. agak panjang namanya uh, dia diberi nama Kaisar Agustus. Nama aslinya itu Gaius Julius Caesar Octavianus. Oke. Okay. Ya. Ternyata panjang namanya. Panjang. Agustus itu artinya karena dia penambah kemakmuran, pelipat gandaan, dikasih prestasi. Makanya dinamakan dia Kaisar Agustus. Kaisar Agustus Ia, itu nama yang dikasih iya, karena dikasih, prestasinya, di prestasinya dia. Prestasinya dia, pelipat okay. gandaan, dia membuat kemakmuran, administrasi tertib, dan sebagainya. itu. Dia. Oh, jadi Kaisar Agustus hmm. ini sendiri adalah uh, yang dipakai Allah dalam hmm. rencana kerja kelahiran Kristus. Karena kalau seandainya uh, keputusan untuk sensus itu nggak keluar... Uh, Yusuf dan Maria Bahaya. tidak kembali ke Bethlehem benar, ya? Benar, benar, iya. Okay. Baik. Nah, jadi teman-teman juga, apalagi sekarang ini kan ada nih database online-nya Permata GBKP. Benar. Jangan lupa untuk diisi, karena benar. ini juga bagian yang penting untuk kita lakukan. Nggak perlu pulang kampung gitu gak ya. perlu pulang kampung lagi, di tahun 2020 kita nggak perlu pulang kampung, kita tinggal pegang smartphone yang kita dan kita bisa lakukan pengisian database iya. itu. Oke, okay, jadi itu Kaisar Agustus. Nah, kalau bicara soal... Tokoh-tokoh lain nih pendeta, karena kan hari ini temanya Natal, apa yang kamu kerjakan gitu, apa yang kamu kerjakan. E, itu Kaisar Agustus mengerjakan bagiannya bahwa ternyata dari kebijaksanaannya dia bisa buat perjalanan Yusuf dan Maria sehingga berada di Bethlehem. Benar. Kalau dari tokoh-tokoh Alkitab lainnya, tokoh-tokoh yang diceritakan dalam kelahiran Kristus, siapa kira-kira pemeran pembantu yang kami sampaikan ini, e, yang juga jarang kita sebutkan, tapi ternyata punya peranan yang sangat penting dalam cerita kelahiran Kristus. Ya. Memang kalau Yusuf dan Maria itu sudah peran utama gitu ya, ya. Yusuf dan Maria. Hmm. Kita juga ingat itu orang-orang majus dari timur. Oke. Okay. Mereka itu hmm. e, mengorbankan, mempersembahkan yang ada padanya karena mereka terkenal artinya ada ada e, tanda kutip harta pada mereka. Mereka persembahkan itu emas, kemenyan dan mur karena ada pada mereka. Hmm. Kan gitu. Lalu juga kita teringat itu e, gembala. Ya kan? Gembala. Ya, Oke. Okay. Nah itu tampak dari kesederhanaannya, sang gembala. E, e, disitulah tempat ataupun sejarah Yesus e, lahir, disaksikan oleh para gembala. Nah, nah itu tokoh-tokoh memang e, bukan utama, tapi mereka membantu dan mereka kerjakan bagiannya. Orang Majus dengan apa yang ada pada dia, dia persembahkan. Sang Gembala dari kesederhanannya, dari apa yang ada pada dia juga dia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, okay, jadi tokoh-tokoh yang uh, sebenarnya sebelumnya seperti tidak diperhitungkan, tapi dalam cerita Kristus lahir, justru sering diangkatkan ya soal Benar, orang Majus. Iya. Aku teringat pendeta, karena dulu aku SD kan juga cukup sering gabung di drama kelahiran Kristus. Ya perannya sih jadi Yusuf seringan. Dan memang melihat, Iya, perannya jadi Yusuf ya, teman-teman. Nah. Yusuf ayahnya Yesus gitu. Jadi uh, itu satu peran yang memang ternyata berkali-kali dilalui dan melihat kenapa ya aku juga sering berpikir, kenapa ya harus ada orang majus ini? Kenapa ya harus ada para gembala yang ditunjukkan? Ternyata seperti yang pendeta bilang bahwa mereka juga dipakai Allah untuk mewujudkan tujuannya Allah ini men benar, menghadirkan juru selamat iya. gitu ya, pendeta. Nah, baik Nah ini cerita-cerita tentang eh, Natal kali ini kan tentunya berbeda ya pendeta. Pendeta merasakan, apa yang pendeta rasakan sebenarnya dengan gaya kita yang dituntut untuk punya selebrasi yang berbeda. Gitu ya. Hmm. Memang aku teringat, aku ada baca buku. Hmm. Ada pertanyaan ditujukan sama anak KKR. Oke, okay, Dia bilang, iya, apa sih gambaran Natal dalam gambar randu? Katanya, gitu kira-kira pertanyaannya. Lalu dia bilang gini, ada gambaran Natal... Perayaan Natal yang serba gemerlap, pohon Natal yang menjulang tinggi kan gitu dengan pernik-perniknya yang sangat indah, lampu-lampu e, Natal yang berkelap-kelip katanya. Lalu juga aku lihat perayaan Natal yang dihadiri orang-orang besar. Nah, Oke. Okay. Ada juga dihadiri artis kan gitu. Kalau nggak hmm. diundang pelawak rohani atau juga artis-artis rohani itu kurang kurang uh, pas. Kurang pas. Nah, lalu dia juga bilang perayaan Natal yang uh, digambarkan dengan makanan makanan yang lezat sampai-sampai karena makanan juga sering berkelahi hmm. kan gitu oh, iya, iya, iya, karena iya, kisah okay. karena makanan dia itu gambar, lalu dia bilang aku juga gambarkan perayaan natal itu Yesus berdiri di luar gereja dia menatap ke dalam lalu Yesus itu menangis katanya okay. nah, lalu kenapa dia menangis karena apa dia lihat hanya pesta-pesta ya kan kemeriahan ya kan Uh, Gegap gempita, artis-artis yang diundang dan sebagainya Tetapi Yesus tidak diundang ke dalam Dia hanya menatap keluar dan wow. menangis kan Ini gitu. catatannya Tuhan Yesus ternyata tidak diundang Padahal tidak yang diundang. dirayakan kelahiran dia Yesus gitu, ya. gitu kan Nah, oh. itu. nah jadi uh, inilah yang sering sekarang ada di perayaan tapi kalau aku boleh merenung Apakah Tuhan pakai masa-masa pandemi sekarang ini Untuk boleh kita tidak melakukan itu Tapi dengan waktu yang teduh dengan waktu yang sunyi, kita boleh merenung benar-benar kita mengundang Yesus. Mungkin mungkin itu ya, mungkin jadi refleksi bagi kita, ya kan? Yep, ya kan? Karena sekali. kita tidak bisa buat uh, undang banyak orang, undang artis, tidak bisa ya dengan kemeriahan yang selama ini kita lakukan. Nah, mungkin-mungkin saja Tuhan pakai pandemi ini untuk kita boleh lebih lagi mengundang Yesus saja. Gitu. Oke, jadi kayak Tuhan kasih waktu yang lebih untuk kita merenung ya. Benar-benar, benar, uh, iya. Sebentar... Hilang dari gegap gempita, dari perayaan yang begitu mewah, tapi kita mau uh, Benar, ya. mengingat kehadiran Yesus. Ya. Nah, ternyata beberapa hari yang lalu itu kita bikin open question di hmm. Instagramnya hmm. Permata GBKP uh, Pertanyaannya, buat kamu, apa makna Natal itu? Ada beberapa orang yang menarik bagi kami dan kami akan angkatkan. Ada yang bilang memang itu momen dimana merasakan kembali kelahirannya di hatiku. Lalu pada saat nanti dia disalibkan, hmm. dia tetap mengasihiku. Itu dari Junior Ginting 1234. Okay. Terus uh, ada juga yang bilang bahwa ini adalah bukti pengenaman kasih Allah melalui Yesus yang datang ke dunia menjadi juru selamat. Ini yeah. Teofani ya. Okay. Dan ada juga yang bilang makna Natal adalah damai sukacita yang indah. Ya. Ad, ini dari Tabita Sembiring. Ada juga yang bilang Cindy, ini Natal adalah pengorbanan, Natal adalah solidaritas, Natal adalah sederhana dan universalitas. Nah, yang paling hebatnya lagi nih ada seorang pendeta juga yang uh, sama seperti pendeta tadi mm -hmm. bilang Natal itu adalah momen kita untuk bersatu itu dari pendeta indah ini. Okay. Oh, terima kasih nih pendeta indah. Nah, kalau pendeta sendiri tolong bagikan juga apa makna Natal yang boleh kami rasakan teman-teman uh, di Permatanggipikapi ini. Permata GBKP ini supaya kami tidak salah paham, makna Natal itu sendiri, dan kami persilahkan buat mereka. Baik, jadi apa yang menjadi komentar ataupun tanggapan teman-teman kita, Permata GBKP itu semua udah benar ya? Karena Natal itu adalah refleksi kita masing-masing bagaimana hubungan kita dengan Tuhan memaknainya, kan gitu. Jadi, memang benar kalau aku lihat dari tokoh-tokoh Alkitab ataupun kisah-kisah sejarah Alkitab yang menceritakan. Tentang Yesus, kelahiran Yesus ada tiga. Memang yang boleh aku ambil, Natal itu boleh kita kerjakan dengan memaknai bahwa Natal itu adalah pengorbanan. Kan gitu, pengorbanan karena apa? Yesus sudah mengorbankan dirinya, Allah mengorbankan Yesus karena begitu besar kasih Allah, sehingga Yesus itu eh, lahir sampai karya keselamatannya sampai dia. Mati disalibkan, itu satu rentetan yang nggak bisa kita pisahkan. Dikorbankannya dirinya untuk keselamatan manusia, itu yang pengorbanan tadi. Demikian juga orang Majus, dia korbankan hartanya, emas, kemunyan, dan mur. Untuk apa? Hadiah Natal bagi Yesus. Gitu juga kalau kita lihat Yusuf dan Maria, dia korbankan perasaannya bagaimana mereka belum menikah, belum artinya mereka dipasu-pasu, tapi mereka harus mengakui bahwa itu adalah Anaknya kan gitu, dia korbankan perasaannya, dia korbankan harga dirinya. Kan luar biasa kan. nah Karena itu, Natal harus kita kerjakan makna pengorbanan. Apa kira-kira yang bisa permata GBKP korbankan? Kan gitu, korbankan persembahkan untuk Yesus. Mungkin saja waktu undu, mungkin materi undu, kan gitu. Ego undu, dan sebagainya. Mari korbankan untuk kelahiran Yesus. Lalu yang kedua juga, bisa kita manain Natal itu kita kerjakan dengan... Uh, si uh, Sikap kita ataupun aksi kita dalam solidaritas, okay. kan gitu? Berbagilah, mari lihat sekeliling kita. Masa-masa masa pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan. Mari kita berikan ya apa yang ada pada kita. Lalu, Natal itu juga, uh, seperti kami bilang juga, Sederhanaan Yesus enggak lahir di tempat yang mewah, dia lahir di palungan. Ya kan? Yesus enggak lahir di tengah-tengah orang tua yang kaya, tapi tukang kayu sederhana. Di palungan kan gitu Dibungkus dengan lampin Bukan artinya uh, kain yang mahal Tidak itu kesederhanaan Jadi mari kita kerjakan Tiga bagian ini saja kita kerjakan Sudah luar biasa Itu itu mungkin kami, uh, yang boleh kami jawab oke okay. Terima kasih buat pendeta Terima kasih buat uh, pesannya di hari ini Dan teman-teman mari kita ingat Bahwa ada pengorbanan Ada solidaritas dan juga yang terakhir kesederhanaan, Ada kesederhanaan ya? Terima kasih dan kita akan lanjutkan. Oke. Okay. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kita menikmati hari demi hari kita, yang Tuhan mau kita tetap setia dalam mengikuti dia. Selidikilah hati kita, mintalah Tuhan menyelidikinya, supaya kita tahu bahwa seberapa cintakah kita kepada Tuhan. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hati. Apakah sungguh mengasihimu Yesus, kau yang Maha Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikan Mari kita bersatu dalam doa, dalam doa syafaat kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami rasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah PA Permata GBKP kami yang terakhir di tahun 2020 ini. Satu tahun ini Tuhan kami sudah bersama-sama PA. Dan beberapa bulan ini kami sudah ber-PA secara virtual. Tapi kami sungguh rasakan karya Tuhan, kami sungguh rasakan bahwa Tuhan terus memelihara kami, mendampingi kami semua anak-anak Tuhan permata GBKP. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, untuk itu Tuhan di penghujung Natal, setiap saat Bapak kami terus membuat perayaan-perayaan Natal yang serba, gemerlap, bersukacita bersama, rame-rame berkumpul. Tapi di tahun ini, Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajari kami untuk kami boleh membuat selebrasi Natal, memaknai Natal, mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah kesunyian, tapi kami sungguh-sungguh memberikan diri kami untuk Tuhan dalam perayaan Natal kami tahun ini. Bapak di surga yang berkati seluruh permata GPKP, baik pengurus pusat, baik tingkat klasis, baik runggun sektor yang sudah mempersiapkan Natal tahun ini, Bapak. Tuhan berkati mereka untuk sama-sama kami boleh memuliakan nama Tuhan, walaupun dengan situasi kondisi saat ini Tempat yang terbatas Situasi yang terbatas Kami percaya Tuhan terus melawat kami Bapak yang baik kami juga berdoa Untuk perayaan Natal Permata Se-GBKP Yang diadakan tanggal 26 Desember 2020 ini Di GBKP Runggun Tiga Baru Bapak di surga yang berkati tim kerja Natal Pengurus Pusat Permata GBKP dan juga Bapak di surga yang berkati setiap perangkat acara kami percaya Bapak di surga untuk perayaan Natal ini juga Bapak walaupun secara terbatas tapi semuanya bisa dipersiapkan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik kami juga sudah kumpulkan persembahan kami untuk Tuhan walaupun sedikit kami percaya ini juga mendukung setiap program pelayanan di tengah-tengah Permata GBKP. Kau berkati semua anak Tuhan Permata GBKP tim dimanapun mereka berada di tahun 2020 untuk boleh mempersiapkan diri, untuk boleh semakin baik di tahun 2021 mendatang. Terima kasih Bapak di sorga, ini doa syafaat kami yang jauh sempurna, engkau yang sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman Permata GBKP dimanapun berada telah bergabung di PA terakhir Permata GBKP tahun 2020 ini. Ada beberapa hal juga yang mau kami sampaikan bahwa mari juga ikuti nanti Natal Permata GBKP tanggal 26 Desember 2020 jam 7 malam di Youtube channelnya Permata GBKP. Kita akan lakukan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan akan ada perlombaan juga maka teman-teman juga harus ikuti perlombaan-perlombaan apa saja yang akan dilaksanakan untuk Natal Permata GBKP tahun 2020 ini. Tuhan memberkati dan sampai ketemu di PA tahun depan tahun 2021. Hai dunia, gembiralah.